Barcelona tengah mengalami periode yang tidak menyenangkan. Raksasa Spanyol tersebut dipastikan menutup musim 2021 per 2022 ini tanpa trofi. Kedatangan Safi terbukti sudah mengembangkan permainan Barcelona. Namun, mereka masih butuh tambahan pemain agar bisa bersaing memperebutkan gelar. Barcelona kabarnya akan kedatangan Andreas Christensen dan Frank Kesi di musim panas. Keduanya diperkirakan bergabung dengan klub dengan status bebas transfer. Meski begitu, Barcelona kabarnya masih ingin mendatangkan bek tengah lainnya. Hal itu untuk memperkuat barisan pertahanannya. Berikut 5 bek tengah yang bisa didatangkan Barcelona. 1. Mohamed Salisu. Mohamed Salisu adalah bek andalan Southampton. Dia direkrut dari Valladolid pada musim panas 2020 dengan kontrak hingga 2024. Salisu bermain apik pada musim 2021 2022 ini. Dia memainkan 35 pertandingan di semua kompetisi dengan mencetak 1 gol. Salisu bermain cukup tangguh sebagai bek tengah. Namun, pemain asal Ghana tersebut juga bisa diturunkan sebagai bek kiri. 2. Pau Torres Pau Torres menimba ilmu sepak bola di Akademi Villarreal. Dia dipromosikan ke tim senior pada tahun 2018. Torres sekarang merupakan sosok yang tidak tergantikan di lini pertahanan The Yellow Submarine. Dia sudah tampil 45 kali di semua kompetisi musim ini. Torres termasuk stopper yang rajin mencetak gol untuk timnya. Musim ini, dia sudah membukukan 6 gol bersama Villarreal di semua ajang. 3. Jules Kounde Jules Kounde bergabung dengan Sevilla dari Bordeaux pada 2019. Pemain belakang asal Prancis tersebut langsung jadi andalan di lini belakang Sevilla. Di musim perdananya, Kounde langsung mempersembahkan gelar Liga Eropa untuk Los Nervionenses. Dia bertransformasi menjadi salah satu back terbaik di La Liga. Sampai sejauh ini, Kounde sudah memainkan 131 pertandingan di semua kompetisi bersama Sevilla. Dia berhasil menyumbang 9 gol dan 3 asis dari penampilannya tersebut. 4. Matis Delik Matis Delik direkrut Juventus dari Ajax Amsterdam pada tahun 2019 lalu. Delik terikat kontrak di Turin sampai tahun 2024 mendatang. Delik sekarang menjadi pemain penting di lini belakang sinyonya tua. Bek berdarah Belanda tersebut sudah memainkan 115 pertandingan di semua kompetisi untuk klub. Sebagai pemain belakang, Delik juga bisa mencetak gol untuk timnya. Dia sudah mengoleksi delapan gol bersama Juventus di semua ajang. 5. Aymeric Laporte Aymeric Laporte direkrut Manchester City dari Atletic Bilbao pada tahun 2018. Pemain timnas Spanyol tersebut datang ke Etihad Stadium dengan biaya 65 juta euro. Laporte dikontrak Man City sampai tahun 2025. Sang Bek sekarang menjadi salah satu pemain penting di lini belakang tim asuhan Josep Guardiola. Selama di Etihad Stadium, Laporte sudah mencatatkan 153 penampilan di semua kompetisi. Dari sekian kesempatan itu, dia berhasil mencetak 12 gol dan 3 assist.